Mari kita mengenal hewan laut Hewan apakah ini? Ini lumba-lumba Kamu benar Hewan apakah ini? Ini penyuk. Kamu benar. Hewan apakah ini? Ikan siu. Kamu benar. Hewan apakah ini? Ikan paus Kamu benar Hewan apakah ini? Ubur-ubur Kamu benar Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.